Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Branto Tampoe Saya dari SMA Negeri 1 Kupayato Kelas 11 IPS 3 Di video kali ini Saya akan menjelaskan Yang pertama-tama Pengertian Martim Yang kedua perdagangan internasional di zaman kuno Yang ketiga Teori masuknya agama Hindu dan Buddha Oke, saya akan menjelaskan Pengertian tentang Martim Secara sederhana Negara Martim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas Negara Martim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya Oke selanjutnya saya akan menjelaskan peragangan internasional zaman kuno nah, Perdagangan Peragangan ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan pada saat itu kerajaan Sriwijaya memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya yang sering dikunjungi pedagang-pedagang Tiongkok yang berlayar ke Timur, Tengah, dan India Dan sebaliknya Sementara itu kerajaan Medan yang berpusat di pedalaman Jawa juga sudah dikunjungi asing, Namun belum termasuk dalam jalur perdagangan utama Selanjutnya pada abad ke-10 hingga abad ke-14 merupakan masa-masa ke perdagangan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Pulau Jawa yang disebut sebagai periode Jawa Kuno. Periode Jawa Kuno itu memiliki berbagai macam kerajaan sejak masa kerajaan Medan pada abad ke-8 hingga masa kerajaan Madang pada abad ke-14. Pada renteng abad ke-10 hingga abad ke-13 adalah masa perkembangan perdagangan Asia yang dipelopori dinasti Sung di Tiongkok dan Kerajaan Chola di India. Jalur perdagangan antara kedua kerajaan disebut melewati jalur Sutra Martim. Jalur Sutra Martim melewati Asia Tenggara turut andil dalam perdagangan internasional. Begitu pula dengan Dengan kerajaan-kerajaan di pulau Jawa Sejak masa inilah Jawa mulai memperhatikan peralatan internasional Selanjutnya saya akan Menjelaskan teori masuknya agama Hindu dan Buddha nah, Teori Barmana menyatakan bahwa Masuknya agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, Nusantara Dibawa oleh golongan Barmana yang diundang para penguasa di Nusantara Nah, teori paling kuat mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Barmana dan teori Waisya Hal ini karena pada masa kejayaan-kerajaan kerajaan Sriwijaya agama Buddha Berkembang pusat dengan jadinya kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Hindu yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh